Ya, udah ya? gua pakai nih biar penutupan ya guys ya. Ini gua sanggalanya lah. Kita kendorkan ya. Aduh. Oke okay, 222 ya guys ya. sama naik gue masih disemangatin loh jokin akunku, gak maaf, akun gue kalau nggak mau akun gue juga masih banyak akun gue juga masih banyak ini gue juga dijokin sama md gua sinopa Habis cok, woi. bawa pipa. Adakah sedekah ke satu jika bandar kioki? Semoga JFET eh, tentu kau. Oke, kita ambil banyak dulu ya, guys. Ya, ambil deh, main spam aja ya, guys. Ya, main spam ya, guys. Ya, boleh main spam ya, guys. Ya, yang jadinya udah keluar, cok. Udah mau, kenapa main Texas cok? Astagfirullah malah masuk apa Ntar guys ya, aduh Lu begini, lama cap judulnya Astagfirullah, biasanya kiri di bawah ya guys ya Astagfirullah lagi <Glain> Kita bicara, <gulain> Abang kira aku cewek apaan? <gulain> gini-gini aja ya guys ya gila ini limanya, biasanya banyak serinya sih aduh, aduh kali dua disitu ya guys ya bikin pening mata crot ya, kita baca coba main wae mana minta wa amun buat apa Bang bandar aja om bawa 500 ini dibawa kita spam kayak gini aku bukan cewek gampangan kita bcs abang kira aku cewek apaan tt-nya 10m aja oh sama seri 10 udah segini aja coba biar irit ya jadi kita main 30 aja coba seri seri mah kecil Bro isinya udah begini aja ya guys ya kalau dapat perkalian kan lumayan Lanjut Bang sampai up 90B, te merah. Ini ya udah jangan jangan ngedukunin, coy. Jangan ngedukunin. Kita main iseng, coy. Nih ya, gua sambil main hitungan gue ya, ya. Hitungan gue. Tapi enggak enggak pasang. 9 tambah 2 1. Ini 5 ya, guys ya. Ini 58. Nih. Ini 115. Berarti menang merah ya, guys ya. Feeling gue menang merah. Menang merah nih kata gue nih. Ini hitungan gue ya, guys ya. nanya nobar bang cari yang mending-mending tuh kan betul kan ketua merah coba menang gila keren gak gua keren coba kalau gua masalah hitung-hitungan gini gua hitung lagi, gua hitung lagi nih gua hitung lagi nih 5 5 tambah 2 7, 9 tambah ini 13 berarti 3, cari akar 3 dulu sini. 3, 3, 1 ini 7 7, 1 masih menang merah ya guys ya kubu merah masih menang ya guys ya kalau berani pasang 100m masih menang merah cowok ini trik Samsung juga kalah cow, sama gue cowok lihat nih merah nih anjing kali tiga jadi biru anjing <laughs> oh tapi menang cowok merahnya menang cowok jago gak gua jago gua sebenarnya kalau tebak debak kayak gini kalau nggak pasang tapi kalau dipasang nggak mau anjing <laughs> Lanjut sampai 90 B Amin Kita hitung lagi ya guys ya Ini enam ini empat Kita cari angkat enam dulu di sini 604 di sini 4 berapa Empat 4 empat toh empat empat empat empat empat empat empat empat empat masih kuat ya guys ya, tuh betul enggak mulut gue jago coba kalau ngasih nyetun itu kasih 100 m nanti kita pcs anjir <tuh> 00617 ini eh, kalau ngasihnya 70 tadi 7108 berarti 8 uh, 006 masih menang merah kuat banget ya merah ya guys, ya. cuman feeling gue pindah ke seri sih ini di antara seri sama merah ya guys ya di pilih gua. Teh biru lagi. Sst. Whiskey oke udah dapat Bisa bongkar ya guys ya. Bisa bongkar ya guys <guluh> ya. Seri kan. Kartu gua juga pilihnya di seri. Cok. <guluh> <guluh> <laughs> killing gua ada di seri tapi serinya Q -Q. cok. aduh ntar, ntar kita pasang dulu takutnya ada QQ sambaran ya guys ya <laughs> oke okay, kabur kabur kabur udah dapet kabur gue bagiin 500 ya guys ya Gua bagiin 500 nih <guluh> Gua bagiin 500 ya Gua bagiin 500 ya Gua bagiin 500 eh, 500 apa 600 ya ini bisanya Bisa 600 gua bagiin 600 ya Yang 1B biasa gua tabung 1B 500 gua tabung Buat iseng iseng berhadiah lagi akun baru gratis dari abang hahaha <laughs> uh, bagiannya gimana nih semua dapat. bagiannya bentar-bentar gue cari ini dulu linknya ya gak usah pasang-pasang akun tuh yuk bentar-bentar gue cari lab gue yang gak ada videonya ya eh yang nggak ada videonya ya yang nggak ada komenan ya kayaknya gue begini 500M buat yang setai 500M ya kayaknya masing-masing 100M jadi buat 5 orang ya ada yang komen pertama doang ah ini ini aja ya gini aja ya yang nggak pernah dapat komen nggak pernah masuk gak. Top up silver, Bang. Ini enggak perlu top up silver, co ini akun udah uh, ini udah udah silver. Ini kan akun tabungan gua, cowok Kok langsung kocoknya, langsung kocok ya? Langsung kocok ya. Uh, ini kan gua gua pilih buat lima orang ya, guys ya. Buat lima orang ya, guys ya. Buat 5 orang ya, guys ya. entar pokoknya kan ini ya, kalau ada cocok ada sisa 100-nya gua kasih ke si Padil ya guys ya. Ini ada kocok dulu lah. Cuman kalau nggak ada sisa buat berarti Padil ah, perang beruntung ya. Sehat selalu Bang. Ini ya si Kang Mas Linglung. Buat lima orang dulu ya guys ya. Buat lima orang ya. Bismillah ini dapat ya Ada nama ID sama ini, cok. Matiga, anjay! <laughs> Pakai muka gua, oke okay. bang. Gak kasihan sama gue, gak dapat nih, loh, cok. <laughs> Tapi sebenernya, gue pengen cancel sih pengen bakar-bakar. Pakai foto gua enggak Tapi dia penonton setia gua ya guys ya. Oke. Buat yang keempat. Deddy Sabutra Deddy Sabutra dapat anjing. Yang nyuruh jangan-jangan dapat anjir. Kelima Jadi, satu aku bang ID udah ya, ada lima orang ya, guys. Ya, mana ini display capture? dari tadi bos makasih Bang Bismillah masih ada sisa chip ya kalau ada sisa chip gua kasih si Padil ya ini mudah-mudahan ada ya Padil yang penting hari ini gua tetap bisa bagi-bagi ya guys ya Inti kan intinya kan gua berbagi ya guys ya lebih 6 Pro betul jangan gua bikin gua pusing ya guys ya udah pokoknya gini aja cok ini kan random pick masalah cewek cowoknya bro uh, tapi ini si, And si Andro masih level 4 serius ini si Jai1 mana si Jai1 orangnya ada gak? si Jai1, soalnya masih level 4 gua rugi cok kalau kalau kasih sih ke level 4 bentar bentar bentar ini kalau Jai1 nggak ada kita cancel ya guys ya si Jai1 ada orangnya ya guys ya ini salah ID cowo, kasihan kasihan ada ada ada Lo enggak mau ngasih ke level Level 4, cok? Otakmu di, di mana, cok? biru jangan gerak dulu, lah, cok. Kasihan, cok, udah dapet, cok. bang, pengen nyelot. Enggak, cok, orangnya ada, orangnya ada. Ini, ini level 5, ya, level 5, ya. Level 5, level... cuma 500M bisa kirim Bang, yakin deh hehehe <tuh> buat si siapa tadi si Padli Padli mana ID nya Padli Padli cepetan Padli ini ada mumpung kebetulan Hoki nih ada ada sisanya habis ini gua op ya guys pengen istirahat dulu